Tahukah kamu, bunglon atau kadal adalah salah satu hewan reptil yang cukup banyak dijadikan peliharaan. Bunglon merupakan hewan peliharaan yang menawan, karena memiliki banyak keistimewaan seperti bisa berubah warna, melihat kedua arah yang berbeda sekaligus, serta menangkap mangsa dengan lidahnya secara cepat.